artinya belum di belum dilakukan ada dua pertama menggunakan will nah itu kalau pakai will ya kalau pakai will kalau pakai will itu berarti ya itu berarti uh, akannya sekarang jadi maksudnya peristiwanya uh, itu akan terjadi uh, saat ini akan terjadi maksudnya di, di uh, kita berangannya itu sekarang gitu akan saya akan ke Jogja besok saya akan apa besok ya jadi pakai will. Yang kedua pakai pakai wood. Nah kalau wood ini untuk pas. Nah, kalau will, itu untuk pre, present. Ada wood ada, ada pas. Nah keluarga ketiga ada conti, continuous. Continuous. Oke okay, continuous ya keluarga continuous ya itu ada present. Present, present continuous. continuous. Yang terakhir nanti yang belum saya ajarkan ya, Yang belum saya ajarkan Nanti akan saya ajarkan di kelas ini Di kelas apa? Di kelas intermediate Itu adalah past continuous. past continuous Ini tidak saya ajarkan sekarang Kenapa? Karena memang ini membutuhkan Pemahaman konsep yang mendalam Jadi nanti kalau sudah di level intermediate Saya akan ajarkan semua Nah yang keempat Yang terakhir ini teman-teman Yang saya ajarkan adalah Per-perfect Nah ini keluarga ya keluarga perfect, perfect itu sama seperti yang lain dibagi menjadi dua, yaitu present ada, ada pas. Oke, okay, silakan everyone to take ini ya, take picture of anything, something. Uh, ini adalah empat keluarga dasar. Nah, untuk present perfect, pas, perfect, sorry, pas perfect itu akan saya ajarkan juga di level intermediate. Ya, hmm. Jadi ada waktunya karena kita belajarnya itu berjangka, berjangka dan berlevel. Ya. Ber, ber, ini apa, ada ada tingkatannya. Soalnya kalau saya kasih kalian sekarang semua, itu takutnya kalian malah nggak paham. Ya. Makanya pelan-pelan belajar Nah, simple present itu menekankan apa kemarin? Oh. Yang rutin. Rutin ya. Rutinitas. Apalagi rutin, rutin dan masih berlaku sampai sekarang. Oke, okay. rutin oke, okay. masih, uh, masih berlaku sampai sekarang Ini kan sama-sama present, Bu. Present continuous pun kan juga sama-sama berlaku sampai sekarang, kan? Iya kan? Oh, iya, iya, kan? Berarti iya, apa? Iya. Emphasis-nya lagi apa? Emphasis oh, ada apa? rutinitas, ada apa lagi? Ada rutinitas, ada oh, yang pentas ada rutin, habit. Habit, buat bagus. Habit. Eh, rutin tuh berbeda ya, walaupun kadang mirip. Terus anja. Eh, uh, current fact ya. Heh, current fact, bukan current. Current. current. Current fact. Bacanya bukan current tapi current. Current. Kalau current itu ini apa kalau current itu apa ya? Current itu enggak ada. Current baganya. Current. Heh, current. current. Current fact ya. Current. Current, current fact pakai e. Current fact. Nah, current fact itu artinya fakta seka, sekarang. Ya, fakta yang sekarang fakta nah, itu berarti sesuatu yang sudah sele selesai selesai sudah yang selesai finish ya. artinya uh, selesai dan tidak ada hubungannya dengan dengan, dengan sekarang. sekarang misalkan I was a doctor apakah sekarang saya masih dokter kalau kayak gitu doctor. sudah jadi sudah sel selesai makanya kalau kalian lihat kamus mungkin teman-teman yang dulu apa belajarnya lewat kamus itu ditulis sebagai selesai dengan dengan sempurna maksudnya selesai dengan sempurna itu tidak ada hubungannya dengan dengan sekarang. Nah, future kemarin juga ya. Ini artinya masa depan. Kalau would itu masa depan tapi di masa di masa lalu. Artinya kemarin misalkan kemarin saya akan ketemu kamu tapi kamu nggak bisa. I would bukan bukan I will tapi I I would. I would. Berarti kalau ada masa depan tapi di masa lalu ya. Yang akan gitu akan tapi di masa lalu gunakan would. Kalau continuous, nah, kira-kira ini berlaku sampai sekarang nggak? Present continuous? Oh, kalau present continuous masih berlaku sampai sekarang. Sekarang kan berarti simple present sama present continuous konteks waktunya itu sama. sama. Dua-duanya berlaku sampai seka, sekarang. Yang membedakannya apa? Yang membedakan? Penekanannya apa? Kalau simple tadi rutinitas, habit, rutin. Kalau oh, ini dalam progres sedang dilaksanakan. Jadi good. dalam berarti bahasa Inggrisnya in in progress. In progress. Nah, jadi sesuatunya ada, ada progresnya. I am teaching English, I am, uh, I am renovating my house dan sebagainya. Jadi ada penekanan progres. Dan juga yang perlu kalian lihat adalah not not finish. Artinya kejadiannya itu belum belum hmm. selesai sedang yang dimaksud oleh kontinus itu bukan hanya ya bukan hanya peristiwa yang kita lakukan sekarang nah, sekarang sedang kita lakukan tidak tapi kalau ibu-ibu Emmy Ibu dan juga teman-teman yang lain yang nonton video ini kalau misalkan ada kegiatan dan belum selesai walaupun sekarang tidak melakukannya boleh menggunakan boleh menggunakan present ya, continuous. kontinus contoh misalkan saya seka, sekarang sedang menulis buku Uh, tapi sekarang saya ngajar ini nggak Ngajar ini kan? Ngajar ibu, ngajar teman-teman yang lain. Berarti, saya boleh nggak bilang gini? I am writing a book. Boleh enggak? I, I am? I am I... writing a book. Boleh enggak? Kalau writing a book, enggak mungkin. kan lagi ngajar gitu kok. Right. Boleh, Bu. Boleh. Artinya kegiatan itu tidak harus dilakukan seka, sekarang. Oh. Jadi kalau ibu belum selesai, ya tapi ibu tinggal dulu buat ngobrol sama tetangga dan sebagainya itu boleh menggunakan pop masalahnya begini bu kalau nih, kalau saya ngajar satu jam mungkin selesai bu tapi kalau saya nulis buku, apa satu jam selesai? Hmm. ya kan, Ibu misalkan renovasi rumah Ibu kira-kira dua hari jadi enggak? bisa jadi enggak? Oh, iya. kemungkinan sampai berbulan berbulan-bulan berbulan. kalau Ibu, pas, saat Ibu memperbaiki rumah itu Ibu ketemu sama tetangga, ngobrol Ibu boleh bilang, "I am renovating my my house," mm -hmm. boleh karena belum, sele, mm -hmm. belum selesai. Nah, itu ya, jadi kenapa kok ini saya? Tekankan karena orang Indonesia itu kecenderung uh, kalau present continuous itu sedangnya sekarang, salah sedangnya itu nggak harus sekarang. Artinya, mm -hmm. kalau itu ada progresnya dan belum selesai, uh, itu boleh menggunakan present konti. Present continuous, mm -hmm. saya yakin banyak lah. Uh, Mas, kegiatan itu enggak nggak harus cepat selesai ya misalkan kayak ya tadi ada renovasi rumah atau sedang me, menyelesaikan skripsinya dan sebagainya itu kan nggak mungkin dalam satu, satu dua hari nggak mungkin ya. oke okay, nah jadi ini ya jadi antara simple present dan uh, present continuous itu waktunya Sa, waktunya sama the problem yang membeda yang membedakan adalah apa pener Penekanannya, penekanannya, makanya saya sering bilang, kalau kalian belajar tenses, itu perhatikan ini. Kemarin saya sudah sudah menjelaskan di awal, ya, ada konteks waktu, ada emphasis. Emphasis itu artinya penuh penekanan. penekanan. Tenses itu waktunya bisa bisa sama, contoh simple present, sama present, continue, continue, sama waktunya berlaku sampai sekarang, kegiatan yang dilakukan sekarang. Yang membedakan adalah emphasis-nya. Kalau saya bilang I work in UGM misalkan, saya berarti menekankan bahwa itu sudah menjadi rutinitas saya atau kegiatan yang sekarang. Tapi kalau bilang I am working in UGM, berarti saya menekankan bahwa saya sedang dalam progres bekerja di... di UGM. Nah, kayak gitu. Jadi... Uh, ada dua, makanya saya sarankan untuk memetakan seperti ini. Pertama ada konteks waktu, yang kedua ada konteks emphasis. Emphasis itu penekanan, ya. Oke. Okay. Next, nah kita teman-teman hari ini akan belajar ini keluarga satu perfect. Nah untuk pas continuous dan pas perfect akan saya ajarkan di intermediate. di intermediate. Kenapa? Karena memang ini membutuhkan skill yang cukup ini ya. Nah, kita mulai dulu ya. Uh, sebelumnya sudah diinfokan belum, Mbak, Mbak Kina, ke kelas ini? Teman-teman yang lain? Oke, okay, nggak ada jawaban. Oke, langsung. Oke. Saya akan ajarkan ya. Oke, okay, tolong perhatikan Kalau tidak ada, kalau ada pertanyaan, tolong di... Tanyakan sekalian, ya, karena ini penting. Karena kita sudah tidak lagi bermain, top 1 dan top kita akan belajar, top, top, juga present perfect, ya, teman-teman. Itu ya, menekankan ya, saya menggunakan ini aja, ya. Ini untuk uh, apa? Untuk uh, ini sebenarnya untuk mahasiswa kuliah saya. Nah, present perfect, teman-teman. Itu uh, menekankan sesuatu yang berlangsung dari dulu sampai sekarang sampai sekarang saya sering bilangnya seperti ini ini titik A ya. titik A kemudian ada titik titik B titik B-nya itu now now itu apa apa itu sekarang. sekarang sekarang jadi berlangsung ya lihat ya lihat ini apa jarum ini ya oke jarum ini lihat uh, saya perbesar nah, oke okay. dari titik A sampai titik B Titik B-nya itu adalah sekarang, berlangsung dari titik A sampai titik B-nya titik itu sekarang. Contohnya seperti ini ya. Nah, present perfect itu menggunakan ketiga dan juga observe auxiliary. I have. sorry ya, I have. kan, bacanya gimana ya? I I I have, worked, I have worked in this company for 10, for 10 years. Saya bekerja di perusahaan ini selama sepuluh-puluh tahun. tahun jadi for ini bisa diartikan apa tadi telah selama-selama nah, I have worked in this company for 10-10 years nah rumusnya adalah subject kemudian ada have sama yes. has okay. tergantung apanya tergantung sub-subjeknya kalau she eat orang ketiga tunggal menggunakan has ya. yes. kemudian diikuti oleh verb verb 3 POP 3 saya lagi ya Bukan lagi POP 2 Tapi kita main POP 3 Nah ini have. Kemudian ini POP 2 pop atau POP 3 ini tiga. POP 2 nya bentuknya apa Sama Sama, ya, sama. Karena dia Reguler. Regu. Uh -huh. I have worked in this company For 10 ten, for ten ten years, years. Nah, Saya sudah Atau saya bekerja boleh Sudahnya bisa dihilangkan Saya sudah hmm. atau telah juga boleh saya bekerja di perusahaan ini selama 10 10, 10 tahun. tahun. Berarti 10 tahun tuh di sini tahun 2003, 2013 ya, 2013 ya. sampai sekarang sampai nah, sekarang. Nah. Jadi dari 10 tahun yang lalu tahun 2013 sampai, setar, nah, sampai nah. sekarang sampai sekarang. Oke, halo, bisa minta halo? Bisa, bisa lanjut. Maaf ya ini karena hujannya lumayan banyak saya dua. <laughs> Yeah. kalau ini uh, apa, kalau, kalau ada ini, kalau ini Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi menekankan peristiwa di masa lalu yang terjadi sampai sekarang. contoh nah. lagi misalkan ya. Ines, misalkan Uh, she has. Oke, okay, perhatikan. She has. Ibu Emmy, silakan dibaca bu, coba. She has become a nurse since two years ago. Okay. Dia menjadi perawat sejak dua tahun yang lalu berarti titik A-nya itu dua tahun yang lalu dua berarti tahun, tahun 2000, lalu. 2021, 2021 ya 2021. sampai sekarang sampai sekarang. Sekarang. Nah, jadi kayak gitu ya nah ini verb satunya apa become keduanya dua nya become top -nya? become nah kayak gitu ya jadi sekali lagi tidak lagi menggunakan top, pop top dua tapi top 3. tiga nah, makanya kalian harus hati harus hati-hati dan juga harus hafal. Nah, makanya nanti uh, saya akan ada beberapa latihan ini. Pop 1 satu, dua, tiga. Nanti nanti setelah ini, setelah ini Karena sekali lagi ini kalau kalian pakai pop si top dua, salah. Salah. Ya. Nah, berarti ini ya biasanya kalimat apa? Uh, kalimat present, uh, kalimat uh, present perfect itu diikuti oleh keterangan waktu seperti seperti ini. Ya. Ada for, artinya apa tadi for? Selama. Selama, kemudian ada since, since itu artinya semenjak. Sejak semenjak atau semenjak atau ya sejak atau semenjak sama ya itu ini. Ah, tapi bisa saja kalimatnya itu he, hilang keterangan waktunya. Jadi kalau misalkan kayak gini, jangan-jangan heran karena kalau konteksnya sudah jelas, maka waktunya itu bisa bisa hilang. Contohnya gini misalkan. kan kayak gini ya I have gone to Sumalang saya pergi ke Malang Sumalang. waktunya nggak ada berarti konteksnya sudah sudah jelas mungkin uh, di atas atasnya itu dia sudah ada konteks waktunya uh, makanya jangan kaget kalau keterangan waktu itu hilang hilang karena, karena biasanya karena dalam bahasa Inggris itu waktu itu sudah ada dalam ten sudah ada dalam tenses nah, kadang kalau boleh ngomong, ya, kalau boleh ngomong, itu pengalaman saya. Keterangan waktunya ini bisa, bisa hilang. So please, be, care, be careful. Kalau ada kalimat seperti ini, I have gone to Malang, berarti menekankan, ya, bahwa dari dulu sampai sekarang dia itu pernah pergi ke, pernah pergi ke Malang. Okay. Uh, next ya. Misalkan, keizin lagi, misalkan lagi lagi, ya. Ph, hai, hai, hai, hai, hai, hai, artinya apa ini mereka tidur di rumah saya mereka suatu kali uh, bukan suatu adik suatu kali suatu kali they have, yeah, they, have apa, they have slept in my house, in my house one, one. Dia pernah ya, dia atau dia kalau pernah yuk bahasa yang bisa. Tapi kalau diterjemahkan itu ya, dia tidur di rumah saya seka sekali. Kali. Maksudnya adalah dari dulu sampai sekarang mereka ini pernah tidur di rumah saya seka, sekali nih Nah keterangan waktunya itu kalau kalian perhatikan tidak halus ya, tidak halus jelas. Kadang bisa jelas. Misalkan ada kayak gini ya, 10 tahun yang lalu. berarti kan sudah jelas ya dua tahun yang lalu berarti sudah jelas kalau yang bawah ini kan tidak-tidak jelas makanya kalau di bahasa saya ini di input of time to present perfect is an un, unknown kadang hmm. itu bisa bisa tidak tahu yang jelas dari dulu sampai sekarang itu ti, pernah mereka pernah tidur di rumah saya seka sekali uh, Mister Bang apa bisa dijadikan simple pas bisa juga jadinya nggak bisa Bu nggak bisa Nah, kenapa? Nah, Karena dia kan sudah berlalu gitu. Karena menekankan dari dulu sampai sekarangnya bu. Kalau simple past berarti hanya terjadi di masa, di masa oh, lalu. Berarti ini, ini artinya dia artinya dia masih ada tidur. Ya lagi. dia tidur di rumah saya sekali. Dia pernah dia tidur kali. di rumah saya hmm. sekali gitu. Sama. Hmm. Tapi konteksnya ya. Kalau kayak gini. The Slide. slide. nah bedanya yang atas sama yang bawah yang atas itu dalam konteks dari dulu sampai sekarang sampai sekarang kalau yang bawah itu dia ya dulu aja gitu makanya bahasa Inggris itu kadang memusingkan bagi kita karena kita tidak punya konteks waktu kalau dalam bahasa Inggris kalau ada hubungannya sama sekarang maka gunakanlah present per present perfect jadi mungkin ditanya uh, nih uh, mereka pernah tidur di tempat muda? terus bilangnya mereka they have slept in my house once jadi okay, pernah sekali kalau they slept in my house berarti ya. siswanya sudah terjadi, tidak ada hubungannya dengan dengan sekarang. Beda. Walaupun kalimatnya mirip cuma beda have doang, satunya ada have satunya tidak. Tapi ininya berbeda, berbeda. penekanannya berbeda. dan ya, bahasa Inggris itu tenses-nya bisa sama tapi emphasis-nya bisa ber berbeda. berbeda. Nah, ini makanya kalian harus teliti-teliti. This is critical because orang kalau dalam ini ini levelnya masih basic loh. Jadi kalau kalian di kalau menganggap ini susah, ini levelnya masih basic. Artinya kalau kalian salah ini, kalian itu bisa saja dianggap sebagai orang yang baru belajar bahasa bahasa Inggris. Nah, sampai now. Atau kalau saya menjelaskan biasanya duré duration. Emphasizing on duration. Jadi me, menegaskan durasi. Dari dulu sampai seka, sekarang. Oh, dari dulu sampai sekarang. Oke, okay. bisa dipahami Bu? Ini bedanya? Yes. Ya. Agak mendingungan, Ya, memang yeah. seperti ah. ini. Jadi harus, terbi <laughs> harus terbiasa. Ya. Bahasa Inggris itu memang ada alokasi waktunya. jadi yeah, ya. Karena orang Indonesia nggak ada. Makanya kita itu kadang bisa belajar time. Oke, okay, uh, next ya. Uh, okay, nah ini ya, ini adalah apa present, per, present perfect. Present perfect sekali lagi, uh, apa uh, dia itu menekankan titik A dulu sampai sekarang. Keterangan waktunya itu bisa, bisa jelas, bisa tidak, tidak jelas. Tidak Contoh jelas. yang tidak jelas lagi bisa. Atau bahkan hilang sama sekali, nggak ada. Sekarang ini. Uh, Misalkan gini, the uh, leader, the leader, has, uh, the teacher, the leader, yeah? Uh, the leader has proposed this issue long time ago artinya apa pemimpin leader itu artinya pemimpin ya pemimpin entah pemimpin organisasi atau lembaga atau hanya sekedar apa uh, pemimpin kelompok gitu ya leader ya. telah membayangkan jadi telah memperkirakan telah mem sure? artinya apa berpos mem memperkira memperkirakan Kan, propose itu artinya Purpose itu artinya adalah mengusulkan. Mengusulkan. Nah, mengusulkan. Proposal apa artinya? Tahu proposal kan? Usulan. Nah, usulan. Purpose itu diambil dari kata perpose. Purpose itu artinya usul. Mengusulkan. Ini kata kerja ya. Kalau dalam kata-kata bendanya mengus, usulan, tapi kalau kata kerjanya mengusulkan. Mengusulkan masalah ini. Long time ago artinya apa? sejak lama sejak lama kira-kira waktu ininya jelas gak? nggak nggak pokoknya dari dulu aja nggak jelas makanya tadi ada sebutan un unknown. bisa tidak bisa jelas bisa ada. atau misalkan gini Four years artinya apa selama, selama bertahun-tahun jadi udah dari lama ngusulin tapi nggak pernah ada Nggak pernah ada ininya misalkan jadi kayak gini Keterangan waktu sekali lagi ya untuk kasus ini itu kadang tidak tidak ini ya, tidak pasti. apa tidak pasti kadang tidak tahu tapi kadang kita tahu juga misalkan uh, misalkan gini uh, Indonesia. kalimatnya agak berat ya artinya apa coba yang lain coba yang ini Indonesia is under oh, Indonesia Indonesia hmm. undergone itu artinya apa ya uh, ada yang tahu under god enggak undergone itu artinya me apa me apa mengalami mengalami under undergone. undergo, go satunya under go itu artinya uh, mengalami fabuannya under under Undergone. underwent uh, iya, underwent. anda tiganya undergone under, undergone artinya apa mengat Mengalami. mengalami Indonesia telah mengalami reformasi politik sejak 1998 nah, itu reformasi ya kita ya tahun 1998 berarti A nya itu kapan? 1999 apa? A 1990, 1998 A titik B nya itu sekarang seta, berarti dari tahun 1998 sampai sekarang kita itu mengalami apa? reformasi reformasi politik, politik. Nah, ya kita itu sekarang ya sekarang itu politik kita adalah politik reformasi. reformasi bukan orde baru lagi nah itu maksudnya jadi kadang keterangan waktunya itu bisa bisa ini bisa kita jelas, bisa, bisa jelas kadang bisa tidak bisa ya. dan juga jangan kaget kalau malah hilang semuanya misalkan kalau kayak gini kalimat itu kalau dalam bahasa bisa kayak gini nggak ada keterangan waktu ini. lo mas mm -hmm. beti, gimana kalau kayak gini? karena dalam waktu ya konteks waktu dalam bahasa Inggris itu sudah terkandung dalam ten, tenses mm -hmm. makanya kalau sudah jelas maka tidak perlu di tidak perlu disebutkan. Nah, itu bedanya orang Indonesia dengan orang orang ini apa grammar bahasa Indonesia dengan grammar grammar orang ini. kalau grammar orang Inggris itu sudah ada dalam tensesnya. tapi kalau kita itu menggunakan keterangan waktu waktu. Okay. Saya sudah makan eh saya makan kemarin. Saya makan hari ini. Ya, cuma membedakan antara sekarang dan kemarinnya menggunakan keterangan waktu. Keterangan waktu. Kalau kalau dalam bahasa Inggris enggak menggunakan tense? Oke okay. okay, ya, seperti ini ya. Oke, okay. Nah terakhir. Uh, ini yang teman-teman kalian lihat adalah bentuk kalimat bentuk kalimat perfect. Per, per kalimat perba perba kalimat, kalimat yang pakai subjek dan kata kerja dan kata kerja kalimat yang menggunakan kata kata, kata kerja. kerja. Nah, bagaimana kalau kalimat itu bentuknya nominal? Kita buat kalimat nominal dulu ya. Misalkan ada kalimat seperti ini. I am a, a doctor. Saya apa? Saya seorang dokter. Saya seorang dokter. Bagus. Nah, saya telah atau saya telah menjadi saya telah dokter saya telah dokter dari tahun 2000 kira-kira bagaimana? I, I have I have B B adalah kau pakai per pe tiga to be bentuknya per tiga. Been be bagus. I have been a doctor since two ta since two ta since two jadi saya sudah menjadi dokter dari tahun, ya, tahun 2000. 2000. Nah, ya itu. Jadi, kalau ada seperti ini, ya itu adalah penanda bahwa dia itu present per perfect. Per perfect. Menandakan bahwa durasi titik A sampai titik sampai titik B. Titik B-nya itu sekarang. Hmm. Nah, kalau ini jelas ya. Kalau ini jelas, titik-titik A-nya jelas. Tahun berapa? Dua? 2000. 2000. Tapi kadang bisa aja tidak tidak disebut ya, kayak ya, gini aja. I have been a, dokter. I have been a doctor. Saya telah sudah And lama. Be... Berarti, berarti ingin menekankan bahwa dari dulu sampai sekarang saya sudah menjadi dok dokter. dokter. Nah, itu aja Ini adalah present present perfect. Ya. Nah perhatikan hem sama has teman-teman itu disebut sebagai Auxiliary, auxiliary, auxiliary, auxiliary teman, teman ya auxiliary itu ada hanya untuk kepentingan tense, tenseis, kepentingan struktur tenseis. Jadi tidak ada arti, tidak, tidak ada artinya. Oke, nah sekarang kalau kayak gini bagaimana ya? Lanjutnya hmm. ya? Saya punya mobil sejak dua tahun lalu. Kira-kira bagaimana, Bu? M, I, I have had, I have had, I, a, had, I have had, I have had car, car since two years ago. Since two years ago, Good. saya telah punya atau boleh pakai telah dalam bahasa Inggris, bahasa Indonesia lah. Saya telah punya mobil sejak dua tahun ya, dua tahun yang lalu. Perhatikan ya, ini yang depan ini apa. Uh, eh, itu bukan akseleri, itu akseleri yang hobnya yang mana? Head, head okay. berarti head di sini, bukan yang kalau di kamus itu artinya punya, bukan karena dia ini okselerasi, uh, yang artinya punya yang mana? Head, head, Bagus. kenapa pakai head, tidak pakai head, bentuk 3 tiga good seperti itu ya? Jadi penandanya itu adalah dan depan ini Dan depan ini bukan bukan kata kerja. Jadi jangan diterjemahkan saya punya punya gitu bukan. Karena have ini bukan bukan kata kerja, dia itu auxiliary. Auxiliary, itu penanda ah, Sorry, A hanya tidak punya art, -tidak, tidak punya arti. Ar -tid. Hanya ada untuk kepentingan tense. Dan juga jangan lupa ya, kalian itu juga tidak boleh menghilangkan auxiliary. Contohnya gini misalnya. Aku uh, Jakarta. Icon tuh Jakarta, kira-kira boleh -kira nggak? Nggak, nggak bisa. Harusnya I I, I have gone. gone. Kenapa? Karena layaknya coping yang tidak bisa berdiri sendiri. Iya. Kalau coping itu harus ada apa? Kalau pakai coping kemarin? Harus ada oks. Kalau ada coping, coping. Oh, coping. Oh, harus ada tubi. To... Tubi bagus. Kalau coping harus ada tuh to... tubi. Kalau Hmm, kalau verb tidak itu harus ada verb harus ada object. Okay. Bilang okay. suaranya, Mista. Okay. Wajib jauh. suaranya hilang Halo Bu, ya, halo. Halo, iya. Ya, maaf ya. Tadi ada yang dulu. Oke, saya ulang lagi ya. Layaknya prepping yang harus dijauhi oleh tubi ya. Layarnya enggak kelihatan. Iya, Bu, belum saya share dulu. Oh, iya, iya. Saya sambil iya. share ya. Saya yang dulu. Layaknya prepping yang tidak ada tidak bisa berdiri, wajib dijauhi oleh tubi Top tiga itu sama. Wajib didahului apa kalau prep tiga? Have atau had, have atau has, apa namanya? Apa tadi? Auxiliary. Jadi top tiga itu tidak bisa berdiri sendiri. Oke. Okay. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kalau kalimat nominal itu menggunakan apa? Bin. Kalau kalimat nominal menggunakan bin. Nah, oke. Okay. Nah, sekarang kita akan lihat ya bentuk pas, apa bentuk negatif dan sebagainya nah ini teman-teman ini kalimat verbal dulu ya kalimat verbal dulu lihatkan I have told you three times saya uh, saya I I have told you three times can you read it bisa dilihat dibaca ibu ya ya ya udah have is tidak tidak yang y yang mana misal yang pertama yang ini bu, I have told you three times. Oh iya, yeah. I have told you to tell, to Jadi saya me, saya menceritakan kamu tiga kali. Memberitahu bu, bukan memberitahu. Memberi memberitahu. Saya hmm. memberitahu kamu tiga tiga hmm, kali. Tiga kali. Jadi dia itu keterangan waktunya itu tidak tidak jelas. Pokoknya hmm. dari dulu sampai sekarang. Dia itu sudah memberitahu orang ini tiga, tiga kali. tiga kali. Tapi dia nggak pernah dengar mungkin ya. Kami coba iya. tiga kali. Ada. Nah, kalau bentuk pasifnya, karena dia pakai bentuk negatifnya maaf, karena dia ada auxiliary, maka tinggal ditambahin not. Not. I have not told you three three times. I have not told you three three times. Jadi bukan pakai don't have, ya, tapi pakai pakai not, pakai not. Sama seperti kalau ada tuh tubi jadi tinggal ditempeli not aja nggak perlu pakai John nggak perlu pakai jasen nggak perlu pakai di tinggal tambahin not aja yeah. kemudian uh, kalau yang ini ya coba coba Ibu hati bu I have not I have not ever go uh, saya saya enggak pernah Oh, pergi ke Jogja sekalipun saya I have not ever saya tidak pernah ke Jogja sekalipun saya tidak pernah pergi ke Jogja sekalipun penemuan Sekali. itu artinya sekalipun yes. jadi selama seumur hidup orang ini pernah pergi ke Jogja enggak belum belum pernah, pernah. nah hmm. jadi menekankan dari dulu sampai sekarang orang ini belum pernah ini juga, belum pernah pergi, juga, pergi ke, ke Jogja. Nah, itu bedanya ya. Sekali lagi, present perfect itu berlaku dari dulu sampai sekarang. sekarang. Sama seperti present continuous atau present, present simple present. Yang membedakan adalah ini tuh ada titiknya tadi. Titik A sampai sekarang, sampai sekarang. Sekarang. Nah, ini kalimat ini ya, sekali lagi tidak pakai don't, tidak pakai didn't, tidak pakai doesn't. Pakainya tinggal Not setelah Not. setelah itu juga. setelah have setelah auxilary setelah auxilary ya? setelah auxilary nah, kalau kalimat tanyanya tinggal have nya itu lari ke lari ke depan ke nah, depan berarti ini bagaimana saya uh, sudahkah saya memberi tahu kamu tiga kali berarti bagaimana have I uh, have, have I told you have I told you you three times three, three, three times time. nah gini ya have okay, I told you three three, three, three times three time. So, but, uh, the meaning is that uh, actually it want to emphasize what happened in the past, ya, yeah, period in the past, until to, until today, sampai hari sampai hari ini. Oke, okay, uh, so far any question bu terkait bentuknya masih belum masih masih belum masih belum ya. Nah sekarang kita lihat yang nominal. Nah nominal itu dia pakai apa tadi? eh oh, pakai bin. Nah, pakai bin contoh ya yasin. She has been a, a doctor. Dia itu dari dulu sampai sekarang sudah jadi sudah okay. jadi dokter. Kayak gini teman-teman bentuknya. Nah. Okay, ya. Ya. Uh, kalau tanya pun sama. Has she been? Nah, ini now. Apakah dia di sekolah sekarang? He okay. she been in school now? Ya. Yeah. Bedanya sama ini apa bu? Kira-kira kira-kira nah, bedanya apa bu? Atas sama bawah mirip bu. Kira-kira bedanya apa? Ya yang uh, uh, kalau yang di bawah she, uh, she is in school. Uh, dia masih sekolah sampai sekarang. Oke, okay. sekarang bukan masuk sekolah dia itu sekarang ada di sekolah atau, sekolah. atau tidak sekarang? Ya. Tapi kalau yang atas? Kalau yang she has been ini she, ya. she has been has she been has she been to apa? He, oh has she been in school? now uh, apakah itu masih di sekolah? sama berarti waktunya sama sama-sama berlaku sama ya, sekarang. tapi yang, yang biak, apa? yang membedakan e, kalau yang di atas itu dia e, masih sekolah masih ada di sekolah entah sampai sampai kapan gitu? salah bu ya yang atas itu menekankan dari dulu sampai sekarang. dari dulu, dulu sampai sekarang. ingat titik a sampai titik jadi tadi loh bu, yang Biti. saya kasih garis tadi loh ya. Iya. Yeah. Nah, yang ini menakak menyatakan apakah dia masih di di sekolah. Di sekolah. Jadi konteksnya itu apa Ruti, rutinitas habit atau atau fakta oh, sekarang. Oke. Jadi bedanya di situ ya, agak membingungkan ya karena kita nggak punya gitu. Ya orang Indonesia nggak punya tenses, makanya kalau belajar tenses tuh memang perlu. Memang perlu ini, memang perlu putar otak sedikit karena memang akan kesulitan, dan kita harus terbiasa juga, ya. Uh, makanya, saya uh, nanti kalau speaking sama saya, kalau kelas intermediate itu sudah sudah panjang, tidak lagi cuma satu dua kalimat. Oke, okay. seperti itu ya. Nah, bedanya adalah terletak pada m em emphasis. Emphasis. Emphasis. Emphasis. emphasis, emphasis, emphasis. PH emphasis. itu dibaca F, emphasis, emphasis, emphasis itu artinya penuh. Penekanan. penekanan Waktunya boleh sama, tapi penekanannya berbe berbeda. Berbeda. Nah, dalam konteks ini ada tiga contohnya ya. Misalkan uh, she become she uh, become a wife. Uh, dia menikah artinya uh, dia telah menjadi seorang seorang ini Seorang mager ya. gini ya. Dia sudah uh. menjadi uh, dia menjadi seorang i seorang Hibu. ibu. She is become. Become. Mah, mazdar. Artinya apa? Dia, dia sedang menjadi ibu. Menjadi nah, dia ibu. sedang, ya, dia menekankan pro, progress. progress. Jadi progress. dia itu sekarang sudah apa? Sudah sedang apa? Telah, telah menjadi ibu, sedang menjadi ibu. Nah, yang bawah, he has become, become, mazdar. Nah, kira-kira tiga-tiganya ini berlaku sampai sekarang nggak bu? Iya ma masih, Tidak, berlaku, sampai masih berlaku sampai sekarang tiga tiganya. Yang membedakan adalah em, emfasisnya. Mm. Kalau yang atas dia itu menandakan bahwa fakta yang se, fakta yang, yang sekarang. atas sekarang, atau, atau habit ya bisa tiga tiganya. Yang bawah, yang tengah ini maaf, yang tengah ini menekankan se, in sedang, intro, sedang, introgres. Mm. Kalau yang bawah menekankan apa, dari dulu sampai dari dulu seka, sampai sekarang nah, dia sudah ibu jadi ibu dari dulunya kapan nggak jelas. jelas dalam konteks ini adalah ketika dia melah melahirkan nah. oke okay. uh, So far, any question untuk sementara enggak tapi bingung <laughs> Terus ya memang menaruh. saya pun juga dulu bingung Karena bahasa <laughs> belajar itu memang seperti ini Memang harus terbi terbiasa Tenses itu seperti ini ya. Tenses itu memang membingungkan Karena kita tidak punya Makanya sekali lagi Untuk kali kal untuk kalian ya teman-teman yang nonton videonya Ataupun yang sekarang tidak masuk uh, Kalau ingin cepat belajar bahasa Inggris Itu jangan berpegangan Kepada bahasa Indo-Indonesia Indonesia. Jadi pemikiran kalian Perspektif kalian itu sama seperti apa perspektifmu bu, boleh nanti jadi kalau itu berlaku dalam bahasa apapun bukan dalam bahasa Inggris kalau kalian ingin cepat belajar bahasa Arab maka perspektif bahasa kalian tuh seperti orang Arab. orang Arab seperti orang Arab itu berarti ya kalau kata itu ada ada gendernya ada laki-laki ada, peremp, ada perempuan ada perempuan hmm. makronya juga benar dan sebagainya orang Jepang pun juga sama dan seterusnya ya, kenapa karena kalau kita berpegangan kepada bahasa kita itu malah bukan justru me, bukan justru mempercepat tapi justru me, memperlambat. Ya, makanya perspektifnya langsung kalau ngomong bahasa Inggris itu perspektifnya langsung bahasa bahasa Inggris Jadi or, makanya di kepala itu jangan jangan dulu. Nah, kalau mau ngomong kepala itu jangan di jangan diindonesiakan dulu, langsung di langsung diinggriskan. Yang diindonesiakan itu cuma kata-katanya aja yang di apa yang diinggriskan di kepala itu cuma kata-katanya aja disusun langsung dengan menggunakan bahasa bahasa Inggris jadi jangan disusun pakai bahasa Indonesia dulu nanti bermasalah ya. oke okay, sekarang kita latihan ya sekarang kita latihan kita latihan ya contohnya nah, kita latihan aja oke okay. he has claimed his His shoes. He has he has clean his shoes. Artinya apa? Dia membersihkan sepatunya. Oke, okay, dia membersihkan sepatunya Spatu. Oke, okay, nomor 2, Bu. Kira-kira ada pintu terbuka terus kemudian seperti ini. Kira-kira bagaimana? She she she has, she has opened the door. Are you sure ini dari terbuka ke tertutup loh? Dari terbuka ke tutupnya. Ini, ini kan gambarnya ini. Terus ada ada arahnya kan ini. Berarti ini kebulunya kebuka. Kemudian ditutup. Berarti bagaimana? She has closed, closed the door. Close. Bukan close. Close. Close. close ada dealnya. Close. close. Close the door. door. Nah. Oke. Okay. Kemudian. Nah, ini. They, they have slip. Slip dh slap ayo top nya or... apa top 3 sekarang slap dh slap, slap. They have slap. Nah, mereka sudah uh, slap oke okay, boleh Together, boleh okay, ini enggak harus terus kemudian ini uh, ini kan drain. hujan ya ini kan uh, hujan kemudian yeah. mal, berhenti kira-kira bagaimana Uh, it rain it rain uh, uh, it rain gak, has enggak Bu uh, ini pakai it jadi uh, rain itu pakai it ya it uh, it, it has stop nah uh, it has stopped. stop ada d-nya yeah, it has stop stop rain rain it has stop rain apa it has stop raining hujan-hujan nggak Hujan perlu perlu bu? Ura, oh. hujannya enggak perlu bu? Ini kan oh, udah, jadi... udah, pakai it kan. kan oh kan iya, iya, iya, diganti ya, jadi... pakai it berarti ada it ada iya, iya, iya, gitu iya, iya, iya, iya, iya, iya, rain, iya, iya, iya, iya, iya, iya, gitu. Oke okay, nomor iya, nomor iya, ini ini iya, iya, iya, iya, iya, Hmm. he he has he has he has finished take bath he has finished gitu dia yes, yes, dia sudah me... mandi gitu aja bu nggak usah he, oh usah he has ini. finished yes, he has finished he has finished dia mandi nggak usah finishnya tuh nggak perlu dia mandi gitu aja tapi mandinya nggak oh, gitu saya. oh bukan fin tidak oh, tidak pakai finish kalau pakai finish ini pakai finish semua bu, dia sudah terlanjut. Oh, iya. iya, iya, dia sudah, iya, iya. artinya iya. langsung aja. Karena dalam dalam tahap finish selesai itu sudah terkandung dalam tensi. Ten ini he, he has he has taken taken bath. Nah, gitu. Oke, okay. kemudian bu, nah ini coba lihat bu ada ada ada lukisan nah. hmm. kemudian lukisannya jatuh. Kira-kira bagaimana? the uh, uh the, the it has bukan it has the apa drawing lukisan apa? Drawing. the drawing drawing draw, lukisan what? apa what what did you say? Lukisan drawing drawing itu gambaran picture picture, picture the picture not, not picture the paint painting oh the, the painting. the The painting has dropped. Oke, okay. the painting has has dropped. Has dropped. Oke. Okay. Has dropped atau has has fallen. Ya. Or fallen dropped ya. uh -huh. atau fallen. Uh -huh. Fallen satunya fallen apa? To to feel fall fallen. Nah, jadi to feel. Itu feel. Are you sure? Feel itu merasakan, Bu. To fail fall fallen. Fall uh -huh. feel fall, fall, fall, fall, fall, fall, fall, Fail, fallen. Fallen. Fall, fail bukan feel, fail, fail. Yeah. kayak gini ya. Nah ini memang, jadi Ibu, kenapa saya kasih di akhir Tensus ini? Karena harus menguasai bentuk keti ketiga. ketiga. Makanya nggak boleh pakai POP 2. Makanya Ibu harus paham sekarang. Di luar kepala. Jadi ibarat itu kayak... Kayak gue ngomong bahasa Indonesia gitu, jadi top nya apa itu langsung langsung terbentuk. Ya, oh. Nah, ini coba lihat di kolom obrolan, kolom chat ya. Uh, mbak Ega, kalau ini nggak ada yang lain mbak, nggak ada yang datang ya? Pak Gunadi sama ini nggak ada datang? Pak Gunadi jaringannya nggak baik, mister. Oke, okay. uh, mbak Ena juga, oke okay, kalau gitu ya, karena memang hujan deras di Jawa Tengah, sebenarnya hujannya luar biasa. Oke, uh, ya. Uh, ini ya, apa untuk nonton videonya atau besok uh, hari Kamis menanyakan, gitu ya? Nah, hari Kamis ya, oh, menanyakan ya. ke saya. Oke, okay, nah coba ini Bu. Ya, coba Bu. Uh, silakan diisi dengan present perfect. Satu, ini, sam, sat, ini, Dua dulu, sama dua dulu. Ini, ini di di chat bukan, bukan di kolom. chat. Langsung, langsung aja, langsung aja diucapkan, langsung aja. Oh, ini. Uh. Ini kata kerjanya ada di sini. Nanti tinggal digunakan, di kemudian dijadikan pop top tiga. Tinggal pilih. Ya. Oh, nah, gitu. Yang cocok yang mana? Dijadikan top tiganya bagaimana? Oh, I I some useless do you want to I want yeah. I want some useless I want. Gak ada want-nya, bu? Ini loh bu. Ini Oke, ada. Oh, oh harus kata katanya ini kata uh, ini I I, uh, I bought to uh, buy bought bought jadi I I have bought some new shoes, new okay. do you want to see them do, okay. do you 23. want to see them oke okay. nomor where is Liz she where is Liz she she she go ah uh, oh she go where is lis she go she she has she has gone out she has okay, gone number out oke okay, sekarang silakan ibu enggak harus urut silakan pilih nomor 4 sampai dua, 12 i am looking for Paula. i am looking for paulan hmm? i i am looking for Paula. Uh, I am uh, uh, I I am uh, I I have, I have I have I have Looking for itu artinya apa sih Bu? Looking for itu? Looking mencari, mencari. mencari. Uh, Apakah titik-titik singkatnya? -titik oh, yeah. Have have you to seen to seen, seen so seen. If you seen, have you seen Paula? If you seen her seen her bukan her, her itu bahasa Jerman, her itu bahasa Jerman, have, you... yeah. <laughs> have you seen her? Have you seen her? Berarti have you seen, berarti ada have si, ada see si, bentuk bentuk keduanya apa? Bentuk to see, so, so. To see, so, so. So, seen. So, so, so, so, so. So. so. Oke, okay. apa ketiganya, seen. In. Kita lanjut, nomor 5. Uh, nomor lima, atau silakan boleh milih, Ibu boleh Look somebody, the memilih. look somebody, memilih. Ibu look somebody, I, uh, I decide boleh I Ibu I, I have decided. boleh yeah, somebody Ibu boleh Have, has. Tambah di itu hitungannya singular. Kemarin sudah saya ajarkan ya. Ingat kan? has yeah. broken, hai, hai, hai, di. hai, broken that window. Has broken hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, Ya, ingat sama seperti voting ketiga ya, ya, ya itu tidak bisa berdiri sendiri yeah, oke okay, then... terakhir saya kasih ya saya kasih, saya kasih coba Bu nomor 11 musik what are you going to do Now. I, uh, what are you what are you going to do I uh, I has. ini ini kalimat ada badanya Bu ini kalimat What what are you going to do? Apa yang sedang kamu kerjakan? Ah, bagus. Akan akan sedang akan, akan kamu, kamu lakukan. I have I have finished... Okay. I have, I nah, have, ini finish. I sudah dipakai. Tadi oh, ya ini sudah. I have decided. Good. I have have finished. you. Airnya itu mana, Bu? Ini kan di Bu. you have decided. Have you decided? Have you, have you decided? Artinya, apakah Apap kamu telah kamu sudah memutuskan? Telah Menentukan apa sih? Karena nanya mau pergi? Pergi kemana? Ke mana? Have you? Have you decided? Have you decided? Ya, ya. Kamu ya sudah menentukan ya. belum? Sih? Ya, if you okay, ya, ya. Seperti itu ya. ya. Oke, okay, uh, nah seperti itu. Nah sekarang kita akan ada exercise, teman-teman. Uh, uh, kita akan belajar tentang ini ya apa uh, uh, ini apa uh, kata kerja. Nah ini kita akan latihan kata kerja. Nah, jadi pop satu dua tiganya apa gitu ya. Bar saya ini dulu. Karena kita belajar pop pop tiga sekarang. No longer pop pop ini apa pop dasar. Bentar ya. Uh, silakan Ibu kalau ada pertanyaan saya masih siapkan ini dulu soalnya dulu. Ingat ya bu menekankan dulu sampai sekarang. Sekarang. dulu sampai sekarang, yang lainnya adalah yang lainnya adalah sebentar ya iya. nah, Uh, ibu bisa, melihat Bu bisa, bisa, ya oke okay. nah sekarang coba ya nah sekarang kita mainnya lempar lemparan ya saya ngasih ibu apa ibu ngasih saya apa gitu ya oke okay, ya bisa, bisa, bisa, bisa, saya mau ngasih uh, saya ngasih ibu dulu ya bisa, bisa, bisa, bisa, five five bisa, I bisa, I bisa, ya yeah. five. five i i i da, have perlu pakai kalimat bu langsung pop satunya apa dua oh. tiganya apa gitu five four three ten. five five four three ten. salah salah four four huh? to five five four oh silakan cek di kolom set five oh four, di kolom chat ya yeah. Bentar-bentar, belum. Belum, belum, Bu. Belum, Pak. Nah, itu tulisannya. Five, Fight. four, Fight. Oh, Five. bentuk four. dua sama dengan bentuk tiga, ya? Nah, fault. Sama-sama fault. Yeah. Five, four, four. Nah, sekarang Ibu ngasih saya apa? Heart. Heart. Apa? Heart. Heart. Hmm? Mana itu H apa? H-U-R-T. -H H-U-R-T. Oke, oh, sama, sama. sama. Sekarang saya ngasih ibu kata ini apa? Eh, uh, hold, ini bu, hold, H O, -O, -O eh, yang hold mana ini? Hold, H -O -L -D. Eh, ya saya oh. Enggak, enggak, enggak, enggak, saya enggak, enggak, enggak, Oh, ya ya ya enggak, ya. Oh, enggak, hold. hold, hold. To hold hold, holden. hold, hold, hold. Hold. Hold, hold. Hold, holden. Artinya apa, hold, itu artinya apa? Mendiri, mendirikan. hold. enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, Mengadakan, Atau menggenggam Ada dua makna. mengadakan, atau menggengang. mengadakan, Oke, mengadakan, mengadakan, mana, Bu? Hold, hold, hold mengadakan, benar salah hold, hold. Is... Perhatikan kolom mengadakan, ya, Bu. Saya ditulis kolom mengadakan, Hold, held, held. Mm -hmm. hold, held, held. Okay. hold. Hold, hold, hold. Oke. Hold, Berarti kalau saya mengadakan apa mengadakan pertemuan. Berarti bagaimana? Saya, I have saya I have mengadakan pertemuan meeting. I have I have held meeting. nah good I have held hard meeting. I have a hard meeting apa bu S E L L S E L L sell oh, S sell oh, S E -L. Okay. Yeah. Sell L oke ya sell show show oh ya show show show menjual artinya menjual atau jual gitu ya oke okay, uh, ibu saya kasih forget forget forget gimana nih oke oh, Forget, forgot, forgotten. Good. forget, forgot forgotten. Atau forget, forgot, For forgot. Huh? Gitu? Oke, okay, saya ajarkan dulu ya. Ini forget, forgot, forgot. Boleh gitu. Uh, jadi bisa forgotten bisa forgot. ya, saya ajarkan dulu Bu. Bentar, lihat saya. Ya. Uh, untuk kasus forget, ya, Itu ada dua versi. Pertama. Forget, forgot, for dot, for, for yang ibu pelajari tadi ya, for button. Yeah. Kemudian yeah. yang kedua, forget, for dot, for, forgot for Nah, bedanya adalah yang atas, yaitu gaya, gaya Amerika. Oh, American accent, hmm? dia bilangnya for, for, forgotten. for Kalau bottom. orang British bilangnya for, for Oh, Amerika sama British ya. oh. Makanya kalau di kamus itu forgot garis miring for forgotten oh. karena satunya Amerika, satunya British British Ada lagi. Saya memang belajarnya banyak British ya, SMP. Kalau British berarti ibu harusnya Forgotten bukan forgotten. For saya forgotten. Oh, is American. Berarti saya belajarnya. Berarti kalau get got get got got gotten. gotten atau got kalau dia ame Amerika. Amerika. Kalau British apa? get, get, got, got. Ah. Get, got, got. Nah, kayak gini, ya. Get, got, got. Nah, ini perbedaan Amerika sama sama, sama British. British. Nanti ah. perbedaannya itu ada banyak. Ini cuma apa? Jadi jangan itu bukan cuma sekedar aksen ya. Itu masuk kerana karena pensil juga nanti, Oh nanti kalau ada ini, kalau ibu tertarik, nanti setelah ujian ada kelas umum, nanti bahas ini yang terakhir. Kalau ini apa, Bu? 23 nya apa, Bu? Lend, lend, lend, liga, l i a e liga, liga, liga, liga, liga, liga, i, -a -n -i -d. Kayak ini ya. Iya. Oke, Ibu pernah melihat ini enggak, Bu? Yang belakangnya pakai ini. Nah, kayak gini. Ibu pernah yang melihat belakangnya pakai teh? Enggak, belum. eh, pernah ya, sih. Pernah. Gak? Berarti kalau kurang berarti itu jarang baca berarti ya. Uh, word yang ED itu dia Amerika. Amerika. Nah, kalau yang bawah dia ini British. Nah, berarti kalau learn kalau dia dalam mazhab Amerika, dia masuknya regular atau irregular? Kalau Amerika dia masuk regular. Kalau British? Kalau jadi irregular. Nah, kayak gitu jadi perbedaannya itu hanya bukan hanya Bu kunci sama tulisan Amerika sama British itu perbedaannya masuk ke masuk ke, masuk ke kalimat, oh. kalimat. Yeah, yeah. jadi kalau ibarat bahasa Arab tuh ada yang bahasa Arabnya Saudi sama bahasa Arab Mesir itu beda hmm. makanya uh, ini perhatikan karena kalian sudah levelnya sudah tinggi so you have to be, to be careful Oke, okay, Sekarang saya kasih ke Ibu. Ya, tadi saya uji bu tangani saya. Eh, uh, ibu, uh, ibu ngasih saya sekarang. Ibu ngasih saya. Hmm. Uh, biol, apa Bu? Biol, oh, Bu, Bu, Bu, Ild, biol. Biol, biol, biol, biol, biol, biol, biol, biol, biol, biol, biol, Build, build, pakai ya, pakai ini. pakai Oke, okay. nah, sekarang saya akan tunjukkan Jadi build, build, build, gitu. Nah, jadi ya. Dan tiga nya, tiga build. Itu di bawah itu lah, bu. Oh iya yeah, iya. Yeah. Build, yeah. build, pakai T keduanya, ketiganya sama. Bill, pakai tas, bukan pakai. Kalau Bill itu yang pertama. Bill. Yang pertama, ya. Keduanya, Bill, pakai tas. Oh, okay. gitu ya. Sekarang uh, saya kasih ibu, yaitu freeze. Freeze, to freeze, freeze, froze, to freeze, froze, frozen. Bet, freeze, cross, frozen. Oke, okay, silakan ibu masuk saya. Hmm. Shoot, shoot, shoot, h o o t shoot, okay. shoot, buba, shoot, shot shoot, shoot, shot, shot. Perhatikan di, shoot, lari shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, sebentar shoot, dia shoot, shoot, shoot, To shoot, shot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shot shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, Stop. shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, drive. shoot, shoot, drive drive shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, Hmm, mana? yang mana, Mister? Yang ini drive, Drive, Oh, drive. nih ini ndak ndak ndak ndak ndak ndak drive, ndak ndak tahu saya itu. Da, drive penuh. artinya apa dulu, Bu? Drive. Mengendarai. Mengendarai. menyetir. menyetir. Oke. Okay. Drive throw 31. Drive. Drive driven okay. berarti kalau saya setelah mengemudi mobil sejak uh, sejak dua tahun yang lalu, berarti bagaimana Bu? I have driven car since two years ago nah, since two years ago, good ya oke, okay. sekarang Ibu kasih saya. driven, saya lagi nyatet sebentar nih <laughs> gak apa-apa Bu? eh, uh, sink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 Artinya, tembel tenggelam. tenggelam Oh, sing sengsang. sang Si mic sang, sang, sang Sing sang, sang Jadi, kalau saya tenggelam saat saya saya telah tenggelam saat apa gitu. bilangnya I have I have a I have a I have ibu saya kasih cost. I o I Kos, kos, kosnya Pak B, Pak B-nya membayar harga-harga. Eh, itu harga. oh, artinya berharga harga, berharga berharga per harga, per kos, kos, kos, kos, cost kos, cost -cost. the kos, kos, apa Cost, cost, cost turn. Cost, cost, cost. cost sama, Bu. Sama. Dua tujuannya sama. Cost, cost, cost. Gitu. Artinya berharga. Misalkan uh, HP ini berharga 2 juta. This phone has cost to 2 million. This phone has cost to 2 million. HP ini berharga, telah berharga. Dua, dua dua juta, juta. dua juta hmm. silakan ibu saya terakhir quiet quiet quit quiet quiet Q U I -e T quit quit bro. quit artinya apa dulu, bro? Quit, dulu quit quit cepat quiet quit quit apa hmm. oh quit quit apa? dan lavender tahu saya quit. Quit uh, quit itu artinya kelu, keluar. Hmm. Hmm, keluar. Out. Oh. Keluar. Quit. Ada? Bu. Nah, ini quit ada dua, Bu. Hmm. Nah, saya dinu juga. Quit itu ada dua, Bu ya. Pertama quit quit kuit yang kedua kuit kuit Nah, yang atas Bu ini adalah British jadi British quit yang artinya keluar saya setelah keluar I have I have quit itu British jadi dia bentuknya utuh 123 yang sama tapi kalau Amerika dia itu maksudnya regu reguler hmm. makanya kalau nanti kenapa kok ini saya ajarkan di akhir karena membutuhkan bukan hanya hafalan 123 tapi juga wawasan bisa membedakan mana Inggris mana Amerika. Amerika hmm. kucit kalau quitted, ya kalau dia kayak gini berarti maksudnya apa reku-reguler-reguler Amerika, Amerika Amerika wet dia beri Oke, oke oke ya Bu Iya. Yeah. oke okay. uh, silakan ini setelah dulu satu menit saya akan siapkan nah tugas terakhir yang ini untuk menutup kita karena kita cuma ini jadi satu jam sudah cukup satu ini ya satu setengah jam kita tinggal sebelum naik. Nah ibu saya ada ini bu ada sebuah gambar oh, ini uh, layarnya benar. Iya bu benar, saya benar. saya mengganti slide dulu bu. Iya iya iya iya. Oke ya untuk sekarang nah coba saya ada sebuah gambar bu saya ada sebuah gambar. Nah coba ibu jelaskan uh, dia ini gambar yang saya tunjukkan ini. Ini adalah sebuah tokoh, ya, tokoh yang ya, seorang semua orang tahu, semua orang di Indonesia tahu lah, ya. semua orang di Indonesia tahu, saya aku Kelihatan bu? Iya. Yeah. Oke, okay, you know, you know him? Yeah. Okay. Ya, sudah pasti okay. ya. Nah, saya sengaja ini soalnya supaya semua orang tahu. Nah, coba ibu buatlah sebuah kalimat, ya, uh, bukan kalimat ya, sebuah uh, speaking ya, speaking. Uh, tentang ini Bu, tentang dia. Jadi misalkan dia itu dari mana, dia itu sudah menjadi presiden telah menjadi presiden tahun berapa? Kemudian dia itu bagaimana dan bagaimana? Gitu ya? Iya. Iya, Bu? ya. Ya, sekali ya, lagi ya. Saya ya. ingin semuanya di sini yang masuk ya. Kalau hari kebetulan memang ini aja menjelaskan kira-kira tokoh ini tuh bagaimana? Misalkan dia itu telah menjabat sebagai presiden sejak tahun sekian kemudian dia menang lagi di tahun sekian kemudian dia berasal dari sini dia berasal dari sekarang nggak apa-apa ya sekarang nggak apa-apa kalaupun nggak akurat nggak apa-apa ini hanya melatih-melatih speaking saja gitu ya. oke okay, ibu Nah, sekarang ibu saya kasih waktu dua menit untuk menyusun kira-kira apa yang ingin disampaikan jadi bukan untuk membuat kalimat tapi kira-kira yang ibu sampaikan itu apa aja misalkan dia berasal dari sini. Dia seorang ini, dia seorang apa? Kemudian dia telah menjadi ini, apa Presiden, sejak tahun berapa coba ya, Bu? Ya, iya, iya, coba saya kasih dua menit. Sekali lagi, dua menit itu bukan untuk, ya, bukan untuk, uh, bukan untuk menulis kalimatnya, bukan, tapi ide-ide apa yang ingin Ibu sampaikan, itu, ya. Contoh ya, misalkan, ya, saya saya contoh, misalkan ya, nah ini. Kalau nanti di kelas eh, inter, eh, intermediate kayak gini Bu. Jadi misalkan eh apa? eh uh, uh, place of place of born misalkan. Artinya apa please Bu? Oh, place of born. Uh, please, of born uh, please, please tempat kelahiran. Uh, tempat lahirnya di mana? Kalau enggak tahu enggak apa-apa ngarang. Kemudian uh, dia itu apa? Who, are, who is ini siapa dia kemudian ya. uh, apa jabatannya kapan when apa pokoknya ditulisnya itu yang ibu susun itu bukan bukan kalimatnya tapi ide ide-idenya nanti ibu langsung ucapkan ke saya ya di, di ditulis di sini di kolom chat. Enggak, enggak. di catatan ibu di catatan ibu ini hanya untuk apa kerangka ibu bicara itu hanya kerangka ibu Ibu oh, iya. Jadi, Ibu ya. Silakan, saya kasih waktu satu menit, ya, Aku sampai dua menit. Silakan susun apa yang Ibu ingin omongkan, kemudian nanti Ibu omongkan dengan bahasa bahasa Inggris. Nah. Eh, sepanjang mungkin ya, kira-kira ya, sepanjang mungkin sebisa Ibu. Nah, apapun yang ingin Ibu ini, silakan. Nah. Apa Ibu yang pengen katakan, katakan aja. Tapi, ya, bedanya adalah saya ingin teman-teman uh, di sini, thanks, nya diperhatikan. Ya. Nanti akan saya saya koreksi di akhir. Silakan, Bu, I give you two minutes to, to arrange your, your ideas. Oke, Bu, silakan. Mr. Jokowi has born in solo. Oke, okay. tulis aja, Bu. Apa di, di ide ide ide ditulis dulu, Bu. Jangan langsung Jangan hmm. di, langsung dulu. ide tempat lainnya di sini. ide ide ide ide ide apa kira-kira begini bagiannya ditulis dulu ditandaikan nanti baru di baru disampaikan jadi ketika menyampaikan ibu itu nggak putus-putus gitu loh maksudnya ibu bisa dipahami enggak bu perintah saya bisa, bisa bisa bisa ya oke saya kasih waktu satu menit bu silahkan uh, untuk ini untuk meren dulu jadi jangan dulu satu menit untuk membuat ide ide yang ide topik yang ingin dibicarakan nanti kalau sudah nanti akan ada waktunya bicara, oke, satu menit ya Bu ya, silahkan. <tuh -tuh> Terima um... Dalam konteks perfect, simple, simple perfect, ya, yeah, Mister ya. Oke okay, gue ini sudah Bu iya coba ya sedikit okay, ya pelan-pelan aja ya kalau ini mm -hmm. uh, nanti ini ya jelas. Uh, ini bu uh, maksudnya pensi nya diperhatikan ya. uh, nanti, kalau ter, ter, mm -hmm. nanti kalau terputus nggak apa-apa yang jelas pensisnya diperhatikan nah ini adalah uh, kalau bedanya level yang saya kasih tahu ibu ini adalah level intermediate artinya ibu itu bisa membuat membuat sebuah ini apa berbicara agak lama kalau, kalau yang selama ini kan kita cuma ngomongnya satu kalimat satu kalimat gitu kan. Nah, sekarang karena sudah mendekat sebentar uh, lagi naik level intermediate, maka bicaranya itu mulai di agak agak panjang, kemudian strukturnya sudah sudah paham. Jadi bisa membedakan simple present, simple. Uh, oh, jadi preference. kalimat yang dibikin ini bukan sim, bukan, bukan enggak harus enggak harus ah, gak udah simple. salah saya, saya bikin perfect semua. Enggak harus perfect semua, Bu. Tergantung hmm. konteks tergantung konteksnya. Hmm. Makanya saya bilang ke ibu jangan jangan dibuat oh. kalimat dulu, idenya aja. misalkan ibu pengen ngomong layarnya di mana, hmm. dia siapa, dia hmm. telah menjabat dari kapan, gitu hmm. aja. Jangan oh, iya, iya. apa butuh waktu lagi bu? Nggak nggak, saya coba saya coba. Lihat ya. Ya. Hmm. ya perhatikan ya perhatikan konteksnya ya. Jadi hmm. kalimat ini bisa saja present continuous bisa saja simple present dan sebagainya, gitu ya. Oh. Nggak hmm. harus present present perfect. Ya. Yeah. Oke, okay, uh, sekarang Bu, saya silakan uh, Go, Ovigo. Yeah, Mr. Jokowi has born in Solo. Where born? In Solo. Mr. Jokowi has born in West Solo. Where born? Was, was born. Ya kan, simple past. Dilahirkan. Pas, iya, simple oh. past. Jadi ya, oh, kalau terlahir yeah. hmm. sampai sekarang, berarti lahirnya lama, Bu. Ya, yeah. oh nah, ya. Berumur 40 tahun belum keluar-keluar, masih di rumah berkali-kali. Yeah. Oke, okay. nah itu ya, maksudnya tense Ibu perhatikan, garut pakai present semua. Itulah. Heeh. Uh. Belakan. He, he graduated from Fakultas Kehutanan uh, UGM. Oke, okay. koam. Yeah. He has become a president since 20 20, 40. 14. 14, 14. Okay, he' 14. He is a simple man. Okay, good. Go Terus. Mm -hmm. uh, he, he has light blue sukan. He has light blue sukan. Okay, good. Go on, Terus semuanya bu uh, pendapat ibu itu juga boleh his, harus vaksin his job will his job will berakhir ya his uh, his job will will ending his his his job will end will itu begin his his job will end at 20 2023 in, 20, in, in in 2023. Okay. Jadi his job will his job will in 2024. We'll end. 2024. 2020 <laughs> 2024. Uh, he he will become Maybe, maybe he will become a farmer. Back to farmer. He maybe, maybe he will become back to farmer. To farmer. He become a farmer. Backnya nggak perlu bu. Oh, he ya, oh, he become a farmer. Oh, after apa? Setelah apa gitu kan boleh bu? After, uh, uh, after he end his job. Oke, buat terus, Bu. masih ada waktu, bro. Apa? Apalagi, <laughs> apa, apa, uh, apa ya? apa ya? Eh, uh, eh, uh, eh, is... He is... He is... eh, eh, eh, is eh, walking ya? He, he, he is eh, eh, one eh, eh, eh, eh, eh, Bu. Bekerja partai is working for For this party. Ah. He is working for He is working, for, working party. for party. Uh, one of party in Indonesia. Okay, is true? Oke, okay, satu lagi Bu. After this, maybe After after end of his job, maybe He is pimpinan apa ya, leader Sama. of At okay, Nah itu bu. Uh, Ibu ya. Masih ini, apa dalam konteks kemarin ya. Ingat, bu, kalau waktu itu pakai kalau tahun pakainya in atau as, bu? Hmm. Hmm. Kalau yeah. tahun pakainya in apa s? In in, in, in, Nah tadi ibu bilangnya In, Kalau waktu itu pasarnya in. Ini, in. iya. Waktu pasangannya oh. ini. Iya maaf, maaf ya. Saya lihat, tahun. Kalau tahun, pasangannya In Iya. Kemudian, nah, tadi ya. Uh, uh -uh. Uh, ingat, uh, kemudian tadi ada kalimat nasinya ada yang salah. Pertama itu West Bond, itu salah ya. West Bond, iya. Westbourne. iya Westbourne. Artinya West Bond. Iya, West Bond. Lahir. lahir. Ya, ini sebenarnya begitu pasif ya. Ini sebenarnya begitu pasif, nanti akan saya jelaskan di atas. Setelah jadi kalau headshot itu beda jauh bu. Artinya Pak Jokowi itu melahirkan. Jadi bukan Pak Jokowi dilahirkan, tapi melang melahirkan. Oh iya. Oh iya, ya benar-benar. Ya heus, ya heus bu. Jadi tadinya saya terpaku dengan perfect tadinya itu. Ibu. Jadi sekarang kalau ibu bicara itu perhatikan kan intensnya. Karena untuk mencapai apa lah per ibu harus apa menguasai teknik basic basic. Iya. Dan juga ibu harus bisa menguasai itu apa copy copy saja. Jadi copy itu harus di luar kepala. Benar benar seperti sebentar ini ya. jadi harus harus memang Saya pun ini juga pernah seperti ibu. Jadi Lajit, memang harus latih Kalau hmm. tidak punya tidak punya teman bicara, ngomong di depan cermin juga apa-apa. Hmm. Seperti halnya hafalan, hafalan tuan apa-apa. Hmm. Anggap begini loh. Karena kalau dalam ilmu bahasa ya, kalau kita tidak mempraktekkan itu langsung langsung hilang. Jangankan bahasa asing yang baru kita pelajari, bahasa yang dulu kita kuasai itu bisa hilang Orang Jogja pindah ke Sumatera, bahasa Jawanya bisa bisa hilang. Apalagi orang yang baru belajar bahasa, bahasa, yes, yes. bahasa. Makanya memang harus terus-terus sering, sering latihan. Nah, nah tadi itu ibu sudah bisa, cuma yang alasan putus-putusnya itu karena ibu jarang jarang latihan. Nah sekarang yes. sudah saya ajarkan konsisten basic, silakan dipraktekkan. Jadi ibu yes. bisa membedakan kapan simple past, kapan simple present, tapan yes, yes. Tapan... Yes. Pass-in-continus apa? Pass-in-profess. Pas eh, pas nah, Nanti yang di, yang apa, pass in profess sama profess-continus akan saya ajarkan di kelas intermedia. Oke, sampai sini ada pertanyaan, Bu? Ya, uh, Rasanya cukup, cuman perlu latihan. Saya harus ulang lagi habis ya, ini. Ya, memang harus <laughs> Dan juga di lihat kemarin juga. Nah, dari kemarin hmm. di lihat-lihat, karena sekarang hmm. itu sudah, sudah hold, ya. Semuanya iya, iya. Oke, okay, uh, kalau begitu, kalau tidak ada info, uh, itu apa? mister itu yang bentuk yang irregular. Soft tadi bisa saya dapatkan, enggak Lembarannya atau apanya itu? Apa Ada itu biasanya ini. Ada akan saya share ke Mbak Iza. Nanti dulu nah, ya. Minta, minta di <laughs> itu ya. Minta share kalau, saya kalau... dulu. Dulu saya punya bukunya ya, saya di isu, saya dikasih guru saya tapi enggak tahu tempatnya ini sekarang. Ya, Dulu ada saya, saya, saya, saya, saya. Oke kalau gitu aja ya. Uh, ini sudah satu nya tidak jadi karena satu orang, jadi waktunya pasti uh, ada uh, hari kamis. Thanks for opening, mas Donis. Ini tanggal hari kamis hari Kamis kita akan belajar perspektif baru ya. untuk pertemuan terakhir kita akan belajar perspektif perspektif baru nanti ada review juga Nah, semua materi sampai dari dulu sampai, sampai hari ini ya. nanti saya review ya. hari Kamis pertemuan terakhir nanti kalau ibu pengen ujian pengen ujian cepat nanti setelah ujian atau sebelum ini Bu? sebelum kelas sebelum kelas dimulai atau sudah kelas dimulai nanti akan saya akan kabarkan kembali gitu ya. Ya saya ya saya tidak apa-apa saya ulang lagi ya, Mister ya. Uh, okay. Saya kalau bisa ujiannya tanggal dua puluh. Tapi yang apa? Yang satu lagi reading apa listen? Yang ya, ya, ujiannya itu ujian ibu itu kalau mau minggu depan itu setelah kelas, ya. jadi semuanya selesai nanti kita kita ujian. Iya iya benar benar ya, kalau ujiannya bisa, ujiannya itu ketikin aja. Karena ujian tertulisnya itu uh, tulisnya itu dikerjakan di di rumah sendiri. Iya iya. Nanti tinggal ya. ditunggu tanggung di saya akhirnya. Ya itu yang sebelum sebelum tanggal 20. Tapi yang oh. satu lagi apa reading reading apa listening readingnya. Yang oh, reading yang sama writing itu pokoknya ini, bu. Saya, kalau ibu mau minta sekarang saya kasih sekarang. Cuma ada beberapa yang belum saya belum ya. saya ajarkan. Ya nah, udah udah selesai kelas aja, Mister. Cuman yang readingnya bisa, bisa di belakangan gitu. Okay, Jadi ya, ya, apa -apa. Itu masih ada dua minggu ya. Karena kita nanti ada ini ada ada ujian kemudian ada ada ini ada kelas terbuka ada workshop nanti silahkan jauh di situ ya iya iya Oke saya ingin kelas Sampai ketemu hari Kamis uh, uh, Nanti kita mau jual lagi uh, yeah. Saya tutup kelas hari ini uh, Terima kasih Mr. Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh uh, Saya tutup ya saya izin itu Ya yeah. silakan.